Halo guys Aku mau jalan-jalan nih Mau jalan kemana? Jalan Beraya. Ya, ya. ya, ya, ya. siapa aja jalan nih? Mak, Bunda, Ma Ayah, Ibu. Ya. Lagi-lagi. Oops